Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Sakserak dulu no, ya, bi. nak ya bih Kalau nak kelih animasi masih kita ha, serunya Habis tak ni? Eh? Guh Guh wana -no, nampak percakapan Saya tidak suka mula pengasa Guh -no, lah juga hari ni pengasuh. Kuano, wana Yang nampak usia hari ni Beratlah Tua iku Iyak berapa abis iya dapatkan air untuk Ambo? Ambo ada aku lapar basuh. Air tu dapat dah aku tapi ada orang tak beri. Siapa dia tak berinya abis iya? Orang okay, tak beri. Siapa dia? Tanya sama. Siapa dia tak bui sama? Atu Hatuku. Ambo tak kaja dengar pengasuh. ngasuk. Mumpu kecep kira kau dengan benda tu. Kecep eh. Bagaimana rupa kamu kata tu? Hmm, banyak malak lama lagi ni Bagaimana? Oh, besar dia ku Besar dia ku Besar berapa dia bersama? Itu Klik Klik Besar mana bosan? Coba kamu goyak Gigi sajoku. Oh, besar terelah Berapa dia pengasuh sama gigi itu? Besar no, Besar terela. Tubuh dia bersama? Banyak tubuh dia bersama no. Besar anak ayah? Hah! tu dia! Ha! Nah, Samak pelak belakang ni! Anak nah, ayah dengan terela mana besar? Mana sabar boy. tadi gigi besar Tubuh Tubuh besar anak ayah pelawak Dia nak no pelawak dia dan no sabar kata kat sama Ayah ni lah juga pengasal besar yang bawa dia bersama Kami rasa kalau agak berapa tuin Tak boleh dah kami au dagol apa bahasa. Biarlah juga kamu pergi sendiri di tempat kolak-kolik Pulau Nara. Bagi saya kita pergi. Kalau sugar gerung nak pergi. Punagi kita segi. Aku tunggu. Takpo kami ada sahi. Punagi kita segi. Kita jatuh 2 hari. Ini dia dah. Boleh pulo dia. Ana nak jatuh nyoti nah. -nyoti. Boleh nemu sedi dua badan dengan muka. Sama lagi pengasa tunjuk di mana tempat kolam kolik pulau naro Kamu kata suara tu kami nak clean, dengan Yoke dengan cakap ulama. Masalah aku, tak bawa ikh doa belakang pergi juga Sampai sama? Oh, memang juga Mana pengasa kamu kata suara tu Kini tempat kolam kolik pulau naro Macam mana senyak tak bunyi Ya, biar lakar sini Betul-betul kita mari banyak kaja, atuh-atuh bunyi Raja mari, atuh tak bunyi Betul-betul pula atuh di makan golang mocik dia, mak dia Kita tak boleh uh, baruk, ya? Adak kerja lah Adak kerja ada lah Ya benarlah juga dia Abel Tuluh lah juga dia Ambar ini Ambar lah lah juga ayah lah Tahu Ambar di dalam kolak-kolak pulang -kolak -kolak arah kalau abang me ambo di dalam koloni jadi bunga, ampe lah juga jadi kesomian ambo. Saya lo lah juga abang me agini, saya lo ampe ambo bunga luar dalam manusia, ampe saya. Tu, nak nikah kau kata saya Masa tak nak. Masih perlu tak asybin ini ku. Kita baru cukup ambo ya? Hmm, saya ikhlas betul. Ambo lapa puluh baru cukup agi. Eh, Bagi dia. Bapak ku Ku turulah di dalam kolik-kolik pulau naro ni Ku buat kita tak pandang bunyi ku Ais kat tu, pulau ku buat cacau Minuh hidup, minyak kita, gitu, rakak kita Ku turulah juga ambil benda di dalam kolik Gapu dia Kutu bunga tu je kelopok Bunga luar je sakit di dalam tuan peteri Hmm biarlah tak lebih bunyi bahan mati pun Jatuh setenek turun dari kolik-kolik pulau naro ni ke Ambil Haa uh, Satu bunga bunga ni asal silah tak kalau mula atu Satu stand dek mana saik ni kau ratu Bila si eh? Kamu buat ya Eh kena aku Kamu nak no nikah kawin kata si <tip> Misalan lah kalau kita kira Apa nama ni misalan lah kita, kita, kita kira Kita tunggu amik Haa <tip> bunga tujuh kopok ni misalan kita kita tunggu dalam -kola, kolak-kolak pulang naga ni amik bunga Misalan kalau kita tunggu di dalam kolak-kolak pulang <tip> naga amik bunga apa nama ni misalan Banyak mulut yang mengatang Apo? kejap dulu ya? Aku lagi tak begitu semua kalau kita minatnya tu biar dulu Banyaknya tak, kita kenuh tu jadi sakit ya Siapa dia nak lagi? Musa mak? Oh memang ada dah Hari ini juga pengasuh Aku kata tunggu di dalam kolej Marah Kamu boyoh! Kita nak pakai moris minal hakshiyo oh, yaa Iyalah takdeh pun ni kau Mereka lahipul Tu boleh kualik-kualik pulangan roh ni benar Doge tino tapi tino dah leh dua Iblis kau serta jemalu Iyalah kita pakai hakshiyo oh, lah Baga tua kata dah Kedak asal kau tak jadi buruk Gwana woyo? No, Baga tua kata dah Kedak asal kau tak jadi buruk Terbaiklah ekor pagi tak pagi buruk Agar pagi kegau ekor kudu Mana bih nah, wakibarat jadi mutasi tunggu woyo malah gua, sama ya gua ada motor, duduk sore abis sama haaa, abis mah gua sama, sungguh pada duduk lah maka maka jatuh siri seripurkan raja bersedaranu anak berkesirama raja bako cak woti ramah dan siti baik bako bansawa membacakan syarat isi duur kedi tutupan awal tersebut sibulapa lagi bayi punya malati apa? Kita tunggu ke belakang, ambil bunga tujuh kelopok asap silah tuan petri, mayam mahura lagi belakang Ini dia pengasuh, bunga tujuh kelopok Sabar juga kami suguh tuguh, kamu tak si tuguh ni lah juga benda nya Weeeeee, jomelnya bunga ni Biar tengok bunga belakang Ayooo, panas kelup bunga ni kelip Putih mata polak Haa, pergi kat tu Jadi, bingat, bingat. pernah bersama? Bunga ni kau kecep tadi? Benarlah juga bunga ni lah pengasuh. Yeloh ke tak? Dia mau nak koncok sikit. Takut dia tu bunyi suara. Tak ingat kecep luar semacam ni. Eh, ada, kita koncok. Ada, ada, ada, ada. Amal, jangan lah buat gitu. Kecepkan hmm, dia, ya? Aku nak tengah kacak-kacak dah. Siapa dia ada lah? Tanya amba. Tak kaya tanya orang terganu. Siapa dia ada dalam bunga ni? Berada lah? Tubik. Kalau pasal tak tubik, kita nak rupai. Berada lah? Berada lah? Haa. Tubik lah nak ada. Berada lah ya? aku nak kacak dengan ibu bunga dalam bunga ni supi kata-kata aduhi ah tengok molek weh orang tua kata kalau hatu kalau kaki tetap jijok bomnya hatu besar jijok kodok Oh, tak kira, hati ini cik kaki dulu luar di jejak di bawah minggu. So dia teguhan itu, no, duduk jauh. Kenapa? Dia melihat yang lain pada orang lain itu. di seumur budak-budak kita. Cuma kita tiga orang ni duduk dekat ya. Apa? Dik. Nama apa, Dik? Nama luar ko nama dari di sini nama apa sini nama nak panggil cik ni wei cik buat maksud dan nama lagi semangat bagi wei roza kita juga a gitu dalek sana tu oh iya oh iya Hmm oh iya lagu ano lelak lai pada lair-lair tu lelak lagu ano pula kalau kita letakkan, sudah. dah. kita lihat. kita semua dah tu. Let aku takkan, sinners, <laughs> okay. no. Abai woi hmm. yo. Kita kat sini. panggil Abang. Let aku no. Dah aku no. Abai, kenapa tu belok ni? Aku no. Mana lagi kenapa tu kok terjadi belok? Hm, kita belok asalnya lagi. Dah apa tak betul? Tak Tidak skru. Beloklah kamu belok baru Belok baru ya Kisah kita naik kuda Kuda tu kita nampak rumah tu kena ketuk Tengok jadi lain daripada orang lain oh, gitu Nampaklah juga tuan perterimanya Mahurah Anaklah juga Ratu Puyo Paranggi Siapa dia balik belakang tu? Oh raja kita gitu lah Raja Abel Haa? Abel nama apa orang lain tu Raja Abel Kodos Tengok nama Sa'in Weh Rozak Tengok nama Abel Iyo hani, nama apa Ember maco sungguh nak hidup ha, hahahaha emak sama eh hari ni lah juga emak nak jumpa suteh juga ini. ni ember langwa sungguh nak ini, dia benar lah juga perpunyaseh lo rupo kami lah juga pernah makai mangga joc kamu gajok kerjaan di dalam negara Kuala Lumpur. Kami anak kala kesiram rajo baca koci ramarama deh tidak baik baca bahasa aw. Abe mangga joc selamat abe. Adik taman lulu beli ala juga agak kato. Lagu cari timo po. Agak tali tidur semuana dengan corek kali doinak dia. Sapu ke dia kamu nih. Tuan petri mayo maura. Anak ayuhlah juga ratu kuyuh peranggi Ayuh kaya juga kalau siapa ambil jadi bunga tujuh kelopok Tak kira lah juga orang tak kira lah juga orang lawak Muruk baik jamin lawak orang tu juga jadi dan makan tu dia, nak tu ayuh jadi tu lelaki ama. Tak boleh buat saya tuan perterima yang murah Aku malu, selaku demikian Aku tu kudumu Nak carilah juga saya kong pelandut putih-putih bersuluh putih, putih, putih. Tak boleh kamu buat aku begini, aku surutan di dalam negara kuala dua berdak mudah tanpa orang Bodoh, heboh eh, kecek gitu Tidak kau jatuh beli nikah 4 orang ke Ember, bodoh sungguhnya dia ni. Sampai kau kata kau jatuh nengah Kenapa orang gila ke dia ingat ke dia buat mahal Dia gila kau kata-kata tidak buat mahal, dia saja muka kau jatuh Habis hari ini, pengasuh habis. Saya dah bagus. Saya ialah juga tuan petri. Manyamora ni dia jelek. berkata, dia tak si balik dah seragi. Tak ambil amok. Saya buat isteri, buat foaming. pada ke dia, dia nak kau jaga. Dia nak kepala dia. Amok pengasuh dengan cereka. Onok ni ke? Huh? Tidak buat, ya? Betul ke oh, tidak payah? Betul ke Dia habis ni kita tidak pilih mana no, Dah genok kita Kita no, nak lima Sepal juga kita kata Sepal makemin juga Kalau memang nak na, kita bulan Tak Tak ada kek ringgit Daging tak boleh Kita tak milik sepuluh Gak dia nak no, kita Kita menekah okay, lah Kakal tak ada Kali-kali nah, dia teka-teka masak dia Hahahaha Hatsum Hooooooo Pengasar bersahat Huuu Amor Bimeh, pengasa. Bimeh ke apa? Bimeh berkoyak. Bimeh ke apa? Kita duduk di hotel ni. Kan amor Bimeh sebab kita tunggu rumah nak cari saikor peranak putih-putih suluk? Istri yang mau Tuan Menteri sedia bimbing dia nak makan. Amor amor nikah kawin dengan Tuan Menteri, mayam murah ni katok ke orang ramah pengasa. Haaah, katok gabung bimbing ni bukan kita curi. Ya lah, aku. Mayah dah ada orang nuk. Dah ada orang nuk sangat. Punya nak nakmu ya? Apa aku nyuda kau? Bukan tidak udah tekok, kamu itu. Main tekok tekok udah tekok udah tak dengan sana. Akinina juga tuan terima nyamora. Bolehlah juga aku kena peradi kamu. Apa aku harus bunyi benar ni? Manggilah juga dia be. Kita ngada ayun Ratu Lalu peranggi. perangi. Tersalah nama nak kita bagi. Namodo dah, adik kasih. namodo dah, adik saya. Kalau kita nak reyak. Reyak gampang abis ini. Tak okey, tak ada orang. amo tak tahu. Eh dia begini. dia jat jatuh ke masuk tu kena nak sedikit. Tak gitu. Hmm, tak okey. Guh sahabat so okay lagi. Oh, abis saya beliau, abis mak. Haa, ah, terlihat nak kawin ko, jadi kita nak yoga pun nak kita. Baiklah juga, biarlah juga ama panggil saya mo, sebagai lagi ni amo.